Halo sahabat KEMBLU, selamat datang di program podcast terbaru Kementerian Luar Negeri di Talk Diplomasi Talk bersama saya, Titania. <tik> Tanggal 21 April memiliki arti sejarah untuk emansipasi wanita. Dikenal sebagai Hari Kartini, 21 April adalah hari kita mengingat dan mengenang jasa Raden Ajeng Kartini, sang pahlawan emansipasi wanita. Namun, emansipasi wanita tidak hanya berfokus pada kesetaraan hak antara pria dan wanita, tapi bagaimana membawa wanita agar dapat berkembang dan maju dari waktu ke waktu. Begitu pula dengan peran wanita di dunia diplomasi. Mungkin 10 hingga 20 tahun yang lalu, dunia diplomasi identik dengan dunia para pria, di mana wanita mendapatkan sentimen negatif dengan dilabeli sebagai manis, pelengkap, atau the soften the rough edges. Bagaimana perkembangan wanita di dunia diplomasi? More importantly, bagaimana wanita saling dukung untuk berkembang di dunia dan di dunia diplomasi? Hadir bersama kita hari ini seorang wanita, seorang diplomat, yang karirnya sudah mencapai titik tertinggi di dunia diplomasi. Beliau sudah pernah berperan sebagai kepala perwakilan RI, tidak hanya sekali, tapi dua kali. Sebagai konsul jenderal Republik Indonesia di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok, dan sebagai duta besar RI, di Warsawa, Polandia. Saat ini beliau menjabat sebagai staf ahli bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri. Mari kita sambut yang mulia Ibu Siti Nugraha Mauludiah atau akrab dipanggil dengan panggilan Ibu Nining. Halo Ibu, selamat datang. Apa kabar Ibu? Kabar saya baik. Kabar pania gimana? Baik Ibu, alhamdulillah. Nah, Ibu, ini kan kita melaksanakan podcast ini dalam rangka 21 April, Hari ini sebelum kita masuk nih Bu ke peran wanita di dalam diplomasi berbicara tentang wanita atau perempuan tidak sedikit hasil kajian yang masih menyebutkan bahwa wanita itu masih termasuk dalam kelompok rentan terutama dalam hal kekerasan dan kemiskinan Menurut Ibu, pandangan Ibu mengenai hal ini bagaimana? Well, uh, that's the truth. Memang uh, kalau kita bicara kemiskinan biasanya dari angka kemiskinan itu memang di, di, di At the core of it adalah perempuan. Kekerasan juga yang menjadi korban lebih banyak perempuan. gitu ya. Seperti kita tahu, domestic violence bukan berarti tidak ada laki-laki yang menjadi korban. Tetapi lebih banyak uh, itu di uh, apa mayoritas yang menjadi korban adalah perempuan. Uh, korban uh, selain uh, domestic violence juga korban-korban di luar juga. Korban ke, apa, pelecehan di, di uh, kewan kerja. Itu juga masih perempuan. Memang perempuan uh, masih... Uh, perlu diperhatikan perlu juga dibantu untuk bisa keluar dari um, apa, uh, kesulitan mereka seperti di kemiskinan uh, dari apa, terhindar dari uh, violence itu jadi memang uh, kalau misalnya studi-studi itu menyebutkan seperti itu memang kenyataannya seperti itu hmm. bu apa, apakah ada peran dari diplomasi untuk merubah uh, keadaan seperti itu bu Well, sebetulnya kalau diplomasi tentu saja at the end of the day uh, ripple efeknya akan bersentuhan kepada semua lapisan perempuan uh -huh. dimanapun itu di, uh -huh. di strata apapun itu apakah di level uh, eksekutif misalnya atau pengambil keputusan di uh, apa di uh, pemerintahan uh -huh. uh, yang penting yang pasti adalah di dalam di tingkat nasional sendiri sudah ada instruksi presiden mengenai pengarusutamaan gender uh -huh. uh, apa itu utama gender uh, mungkin kita semua tahu ya bahwa uh, utama gender adalah uh, langkah yang uh, uh, to ensure perempuan itu mendapatkan uh, akses mendapatkan kesempatan uh -huh. mendapatkan hasil yang sama dari pelaksanaan pembangunan. Dari pelaksanaan pembangunan. Dari ini, pelaksanaan pembangunan. Jadi uh, instruksi presiden ini sudah uh, sudah apa? menurun ke tingkat-tingkat uh, pemerintahan, apa pemerintahan uh, di pusat maupun di pemerintah daerah. Ah. Seperti di Kemlu sendiri di sini kalau bicara mengenai diplomasi, kita sudah melaksanakannya sejak uh, awal 2000-an. Ah. Uh, Uh, tahun lalu tahun lalu memang kita uh, apa ibu menlu baru mendatangi permenlu tetapi permenlu ini bukan berarti sebagai titik awal pelaksanaan uh, pengaruh sama gender di kementerian luar negeri tetapi ini hanya sebagai dasar uh, hukumnya saja gitu pelaksanaan sendiri sudah jauh, jauh dari dari dari dari apa jauh uh, jauh uh, sejak dulu ya, yes, saya bilang 2000. tadi se -se awal 2000-an pada saat uh, Kemlu sudah mulai melaksanakan reformasi. Jadi kembali lagi tadi pertanyaannya apa yang dilakukan diplomasi Indonesia terhadap uh, apa, uh, peningkatan -pem -pem uh, peran, wanita. peran wanita oh. atau bukan per peran wanita saja tapi melindungi perempuan oh. tadi dari, dari uh, kemiskinan, dari uh, kekerasan, uh, utamanya adalah pertama Diplomasi Indonesia sendiri uh, dalam pelaksanaan uh, perang rusdama gendernya ada dua apa dua dimensi. Pertama melihat ke dalam institusionalisasinya sendiri, kelembagaannya, memperbaiki kelembagaannya supaya semua kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan uh, apa ke ke kelembagaan di dalam uh, mekanisme sistem semua yang ber berlaku di dalam itu semua uh, me apa meresponsif gender. Kemudian uh, dimensi kedua adalah pelaksanaan peneruskan mancada dalam politik luar negeri. Jadi dalam pelaksanaan politik luar negeri kita juga selalu melihat apakah semua kebijakan uh, apa uh, kebijakan luar negeri yang diambil oleh uh, pemerintah Indonesia itu uh, uh, sama-sama memberikan kesempatan yang sama, memberikan hasil yang sama, memberikan akses yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Tidak ada pengecualian. Ya, Tidak itu. ada satu gender yang lebih dimajukan ya. dan satu gender lagi uh, ter termarginalized ter ter gitu. Jadi itu yang yang yang apa yang dilakukan. Eh uh, konkretnya tentu saja dalam hal kelembagaan di Kemlu sekarang kita sudah punya kelompok kerja uh -huh. setiap unit yang mencoba mengejawantahkan apa itu pengurusan, pengurusan utama gender di dalam tupoksi masing-masing tugas dan uh, tugas pokok fungsi masing-masing uh, unit kerja uh, keluar sendiri kemudian juga uh, semua dilaksanakan semua unit-unit uh, yang uh, seperti misalnya unit-unit operasional bilateral atau multilateral mencoba menerapkan bukan mencoba men, akan menerapkan pengaruh utama gender itu dalam semua kebijakannya. Misalnya bilateral nih yang sudah pernah dilaksanakan kita ada misalkan bantuan untuk uh, wanita Afghanistan dalam hal ini dulu kala ini ya bukan bukan belakang belakang ini. Jadi waktu uh, waktu sekitar tahun 2012an itu kita melaksanakan pelatihan kepada polisi wanita dalam pelaksanaan pemilu. Uh, kita yang mengadakan karena memang di Afghanistan sendiri kita mereka juga Islam, mereka juga membutuhkan adanya uh, pengaturan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalkan garis uh, apa, antriannya beda laki-laki oh. dan bagaimana kalau sudah di antrian, how to treat women dalam antrian itu, how to treat men dalam antrian itu. Wah. jadi memang sudah sudah itu, Iya. Kemudian di, uh, selain itu juga kita uh, apa, dalam uh, diplomasi Multilateral kita juga sebagai champion Sebagai pendorong Isu-isu perempuan di dalam uh, Peacekeeping operation yeah. Iya PKO Bu uh, yeah. pasukan. Uh, pasukan keamanan perdamaian yeah. uh, Seperti kita ketui mungkin banyak tahu ya Kita Indonesia adalah salah satu penyumbang terbesar Betul sekali, um, Apa Peacekeeping uh, soldiers, ya. soldiers Apa ya um, uh, uh, uh, Apa ya uh, Istilahnya uh, Pasukan pasukannya, pasukannya. pasukannya, dari sekitar 2.000 laki-laki uh, uh, pasukan perdamaian uh, ada sekitar 150 perempuan. Jadi uh, ini salah satu uh, angka yang terbesar di antara negara-negara uh, lain yang menjumbang kepada uh, peacekeeping operation. Jadi Indonesia uh, dalam dalam kaitan ini berusaha untuk tidak hanya menyumbang dalam dalam itu personil, tetapi juga pemikiran-pemikiran bagaimana supaya personil perempuan ini juga aman dalam hal pelaksanaannya, kemudian sarananya apa yang diperlukan karena kan sarana untuk perempuan apa perempuan yang terlibat dalam pasukan perdamaian ini kan lain dengan laki-laki itu itu misalnya yang contoh-contoh yang bisa saya sebutkan. Jadi memang sudah ada banyak ya bu yang dilakukan. Nah, berarti bagaimana Bu perkembangan uh, wanita di dalam dunia diplomasi sendiri nih Bu? Tadi kan kita uh, berbicara mengenai di, bagaimana diplomasi menolong atau bagaimana diplomasi membuat uh, wanita itu semakin berperan baik di dalam peacekeeping uh, peace maupun di dalam hal-hal yang lainnya. Nah, kalau stigma to soften the rough edges sendiri nih Bu, Ibu kan udah pernah jadi dua kali jadi kepala perwakilan Republik Indonesia nih bu satu di konsul jenderal RI di Shanghai lalu kemudian uh, saya tahu banget ibu juga duta besar RI di Warsawa kita tetanggaan dulu ya kita tetanggaan dulu bu nah gimana bu memang dulu tuh kan ibu bilang nih dari dulu kita udah bantu Afghanistan dan segala macam tapi ada juga stigma yang bilang kita tuh tuh soften the rough edges bu well itu saya, saya pikir peran yang bisa dilakukan oleh perempuan tapi uh -huh. bukan hanya satu satunya peran dalam hal diplomasi ya uh -huh. uh, perempuan juga tidak hanya soft the rough saja tetapi juga uh, sebagai permakar pemakarsa uh, ini apa inisiatif inisiatif pelaksana inisiatif inisiatif dan pemimpin inisiatif inisiatif juga gitu uh -huh. makanya sekarang kalau di Kemlu dilihat di even the chief diplomats of Indonesia is perempuan, gitu. iya. jadi uh, gak mungkin Ibu Retno Marsudi uh, menjadi uh, pemimpin uh, Kemenlu itu kalau beliau selama selama jadi dulu itu yang beliau lakukan hanya to soften the rough edges gitu loh uh, tetapi saya tidak mau mengecilkan per, apa arti dari peran to soften the rough edges ya karena saya pikir ini justru uniknya perempuan apa yang bergerak di diplomasi ini diplomati -diploma perempuan kita karena untuk soften the rough edges you have to be tough seperti misalkan Nile Siler ya. banget ya Bu ya. Ya kan kita e, kalau iya, mau bener ngalusin bener, itu kita gak pakai iya. uh, gak pakai sutra tetapi pakai Nile File kita pakai apa uh, kikir yang e, justru iya, justru sangat tough gitu loh. Jadi e, uh, perempuan yang sangat lemah lembut itu yang dibilang Oh, makanya kelama lembutan itu apa sensitivitasnya itu bisa uh, apa, uh, membantu soften the rough edges. Mm -hmm. Tetapi if they don't, they are not tough. I don't think they would be able to do it. So don't ever, I mean don't ever. It's say kesannya uh, apa patronizing. Uh, we should look it, look at it as uh, as a compliment mm -hmm. uh, bahwa perempuan itu soften the rough edges. But that's not the only role of diplomat. Tapi saya sangat terkesan tuh bu, uh, to soften the rough edges kita harus staff ya bu. Hmm, sangat. Ya, sangat bener no, ya. Iya ya benar juga ya. Gimana kita mau melembutkan sesuatu kalau kita sendiri nggak kuat gitu Oh iya, saya, saya, ya, saya punya teman ya teman seangkatan saya. saya. Saya kagum sekali sama sama beliau. Uh, namanya Maya. Beliau uh, penempatan di uh, Damaskus. Uh -huh. wow. Beliau menangani. Oh iya, beliau menangani uh, membantu perempuan-perempuan uh, TPPO uh, apa? apa artinya uh, korban-korban TPPU TPPO itu uh, tindak pidana per uh, penyelundupan orang kalau beliau tidak tauf beliau tidak akan bisa membantu ibu-ibu yang menjadi korban itu karena saya saya terus terang ya saya pertama kali waktu saya di um, apa di Singapura saya uh, mendatangi shelter uh, ini shelter oh bukan, di Malaysia pertama kali saya mendatangi shelter penampungan uh, uh, para TKW yang bermasalah migrant workers yang bermasalah saya tuh betul-betul gak kuat karena there are so many suffering there gitu loh uh -huh. nah saya makanya saya sangat kagum dengan uh, teman saya ini ya Maya ini Ibu Maya ini karena beliau sangat tough sehingga beliau bisa membantu kalau beliau, beliau tidak, tidak, tidak, tidak, apa, tidak, tidak tough, tidak strong gitu, beliau gak akan keluar dari kamarnya di Damaskus. Bayangin, di Damaskus itu, uh, bom itu bisa kedengeran 500 meter Iyi. dari kita gitu loh. So, uh, only perempuan, uh, bukan only perempuan, uh, kita perempuan, eh. Uh, juga bisa seperti itu bisa staff seperti itu saya nggak tahu apakah saya bisa staff ibu Maya seperti itu ya tetapi ini hanya contoh bahwa untuk membantu ibu-ibu yang uh, yang mengalami depresi karena TPPU itu sebagai apa mereka korban uh, tindak pidana uh, penyelundupan orang itu ada satu perempuan kok satu tokoh perempuan yang uh, yang yang membantu mereka yang secara setiap hari memberikan semangat kepada mereka karena beberapa dari mereka sudah tidak punya apa semangat hidup gitu loh hmm. dan bu menyemangati apa memberikan uh, motivasi kepada mereka so she has, she is really tough ini ini hanya sebagai contoh saja iya jadi gitu loh sahabat kamu sebenarnya pekerjaan sebagai diplomat itu sendiri tidak hanya kita pergi ke PBB, function. atau function, atau shipping wine katanya dulu Bu, no. shipping wine, sipping yeah. wine. No. Dari pengalaman Ibu sendiri sebagai diplomat ibu apa sih tugas diplomat yang paling berat yang pernah Ibu alami? Sebagai seorang wanita nih Bu? Oh, saya waktu itu, uh, pada saat saya menjadi konjen di Shanghai, uh -huh. saya mendampingi uh, ini apa, uh, ada dua, dua, dua, dua peristiwa yang menurut saya sangat, buat saya tuh, sangat berat ya beratnya karena saya harus memberi semangat kepada waktu itu ada delegasi eh, yang eh, kebetulan delegasi membawa istrinya uh -huh. ke Shanghai ke Guangzhou waktu itu istrinya meninggal di Guangzhou kemudian saya waktu dikasih tahu oleh bagian konsuler uh, dia bilang bu saya mau ke UGD, saya menemani bapak yang sedang apa istrinya baru meninggal itu istrinya mendadak jantung saya saya langsung datang ke sana karena saya ingin apa saya juga apa ingin menghibur bapak itu ya itu buat saya itu betul-betul uh, um, apa out of the glamorous uh, apa iya, iya, uh, um, apa istilahnya glamorous uh, uh, uh, what you think uh, uh, apa apa uh, of living as a diplomat gitu ya apalagi waktu itu ibu per, kepala perwakilan RI nya kan bu yeah, exactly saya ke guide saya uh, saya apa mendampingi bapak itu saya even hmm. mendampingi sampai mendampingi bapak itu ke Uh, ke ruang mayat mengantar istrinya uh, waktu itu di ruang mayat kebetulan beliau uh, mayatnya didorong dari UGD kemudian sampai di ruang mayat itu selimutnya diambilkan itu selimut UGD Oke okay. saya tuh enggak, betul-betul enggak, saya enggak tahan diri waktu saya pakai shawl, shawl saya, saya saya ini kan di apa di uh, the, uh, apa, Genesai Genesai Genesai ibu apa ya. jenazah ibu itu gitu ya saya waktu itu saya sangat uh, apa sangat buat saya sangat berat karena saya I'm lost in words how to to uh, apa uh, menguatkan hati to convert, bapak itu itu comfort bapak itu pertama itu kedua pada saat saya peristiwa saya di di di Shanghai juga waktu itu ada uh, ABK yang uh, meninggal di kapal kemudian Um, ibunya ingin uh, apa ABK itu dikembalikan jenazahnya, tapi karena sudah terlalu lama, uh -huh. sudah sudah uh, hampir sudah mulai apa uh, sudah terlalu lama lah jenazahnya jadi tidak tidak memungkinkan lagi uh -huh. dibawa, itu ibunya datang uh, untuk menguburkan anaknya di sana. Itu juga peristiwa yang buat saya sangat uh, sangat berat gitu ya jadi memang uh, despite of what you think about the glamorous life of diplomat kita juga banyak hal-hal yang perlu kita uh, apa kita laksanakan kita lakukan dalam hal uh, bukan saja perlindungan tapi juga memfasilitasi apa istilahnya apa sih menemani uh, warga negara Indonesia yang ada di luar negeri yang sedang mengalami kesusahan. Uh -huh. Uh, Bu, sekali, karena lagi cerita tentang Shanghai nih Bu. Yeah. Uh, China itu kan memang negara yang sangat kuat ya, Bu, dalam bidang perekonomian. Nah, yeah. Ibu, sebagai waktu itu, Kepala Perwakilan RI di Shanghai. Inovasi-inovasi uh, apa sih, Bu, yang Ibu lakukan yang kayak, peng, wah oh, ini nih kerjaan gua nih, yang kayak gitu. Atau misalnya, uh, perekonomian seperti apa yang membuat ekonomi atau kerjasama bidang ekonomi antara, antara Cina dan Indonesia semakin... Maju, ya mungkin tidak bisa disebut sebagai uh, apa tuh namanya uh, hal awal yang dilakukan, tapi peran wanita apa sih yang sangat ketara? Ibu ada pengalaman nggak mengenai hal itu? Uh, apa ya? Kalau di Shanghai yang saya lakukan, mungkin kalau boleh disebut achievement ya. I don't think I, I won't say the achievement tapi yang mungkin yang boleh saya bilang waktu itu saya pernah lakukan adalah saya mengadakan Indonesia Week waktu itu. Uh -huh. uh, Indonesia Week itu uh, awalnya kita hanya ingin kecil-kecilan saja, tapi at the end of the day kita bisa menyelenggarakannya di uh, kompleks uh, uh, uh, Oriental Pearl Tower, uh -huh. which is the icon of uh, uh, Shanghai. Sahai. Kita melakukannya di situ, kita bisa uh, apa? bisa eh, bahkan yang yang kedua itu yang eh, apa, eh, apa namanya Indonesia Week yang kedua tahun 2018 itu itu bisa eh, sampai 35.000 orang yang datang gitu loh yang melihat ke sana. Jadi eh, dan Indonesia Week pada saat itu sudah masuk ke dalam kalender of eventnya Kementerian Parekraf. Uh -huh. Jadi Indonesia Week selalu dibuka oleh Menteri Parekraf, eh, Menteri eh, Kempar waktu itu ya Menpar, uh -huh. eh, belum jadi KEMPAR eh, Menteri Parekraf. Pak Rivaya waktu itu selalu datang membuka karena beliau melihat bahwa Indonesia Week ini adalah eh, inisiatif yang eh, yang eh, efektif dalam memperkenalkan Indonesia. Jadi kita pada saat itu juga kita mengadakan eh, apa ada pameran kebudayaan, kita uh -huh. eh, ada fashion show, ada eh, pameran batik, ada juga kita juga pelaksanaan pengenalan kebudayaan Indonesia seperti pengenalan mainan anak-anak gitu dolanan anak-anak gitu kemudian ada juga just saja pengenalan perun, perun Indonesia yang ada di Shanghai kemudian juga ada festival coffee, ada festival kuliner ada waktu itu sekitar ada 16 kegiatan pada saat yang bersamaan selama tiga hari itu banyak banget bu 16 kegiatan ya semua kita kita uh, itu Indonesian Incorporated di sana tidak hanya KBRI eh uh, apa persatuan pelajar juga PPI ya. PPT uh -huh. kemudian uh, PPIT kemudian uh, Uh, dengan apa uh, Dharma Wanitanya uh -huh. dan dengan Indonesia Chambers of commerce -nya. Jadi this is all incorporated. Jadi kita semua sama-sama uh, bekerja seperti misalkan fashion show KJRI udah aja lepasin ke ibu-ibu Dharma Wanita uh. gitu. Kemudian uh, untuk uh, apa untuk pamerannya itu karena kan harus ada booth kemudian harus nyawa booth Sementara kita KJRI nggak punya uang cukup untuk itu, kami serahkan kepada Inacem untuk mengelolanya. Gitu. Jadi ini betul-betul uh, all apa all uh, Indonesia incorporated. Operated pada saat itu dan Ppi nya juga sampai uh, apa uh, sampai hampir 50 orangan lah yang bantu oh. jadi uh, KJRI yang waktu itu hanya ada sekitar uh, 19 orang yang bisa melakukan kegiatan yang bersamaan 16 16 kegiatan pada saat uh, pada tiga hari dua uh, hari kemudian belakang jadi tiga hari itu uh, salah satu contoh kepemimpinan wanita si ibu buat saya Lalu kemudian ibu terbang nih setelah Shanghai ibu langsung terbang menjadi duta besar Republik Indonesia di Warsawa, Polandia Nah bu, yang saya penasaran di sana Setahu saya di Polandia memang tidak terlalu banyak warga negara Indonesia kan, bu, yang berada di sana Nah terus uh, peran ibu sebagai kepala perwakilan RI, peran ibu sebagai wanita untuk Uh, apa ya uh, memberdayakan atau uh, mendayagunakan teman-teman atau warga negara Indonesia yang di sana supaya guyub bersatu atau bahkan berprestasi uh, seperti itu apakah ada program-program khusus Bu yang ketika itu Ibu ada di uh, Polandia well, uh, awalnya saya sih hanya Artinya kalau ada ada kegiatan-kegiatan ya, kita undang mereka, uh -huh. uh, kita tawarkan ke mereka, mereka mau bantu atau tidak. Jadi seperti diaspora dan wanita, mereka bantu kita. Uh, mahasiswanya juga, uh, dengan senang hati mereka bantu kita juga. Uh, cara saya meng-engage mereka, simply hanya, uh, apa, apa, uh, ajak mereka untuk uh, ngobrol, duduk, uh -huh. uh, mintakan masukan dari mereka, kemudian dari masukan mereka itu ya kita lakukan bersama-sama. Jadi uh, I, I'm not trying to uh, apa, apa, define what kind of kegiatan harus dilakukan ya karena uh, mereka, terutama sangat di udah lama di sana, mereka lebih tahu di sana kan. Saya lebih lebih memberikan uh, apa channeling. Uh, untuk makanya venue untuk diskusi kemudian dari diskusi itu apa yang bisa kita ambil gitu kemudian uh, dari uh, apa dari dari uh, biasanya kita ngadain ngobrol-ngobrol gitu uh, kayak brainstorming itu di situ kita cari mana yang doable yang visible yang menarik ya itu kita lakukan jadi engagementnya seperti itu aja jadi uh, ownershipnya ada di semua itu aja tapi saya tuh uh, inget banget saya pernah melihat kalau oh nggak salah itu IG-nya kbri warsawa deh ibu itu pernah berkali-kali kumpul sama PPI pelajar uh, uh, Indonesia yang ada di sana uh, bahkan saya punya tempat ibu di sana jadi uh, dia bilang kalau ibu itu udah bagai ibunya mereka oh? itu Bu iya oh, ya? jadi ibunya mereka karena ibu sering ngobrol sering ngajak anak-anak uh, untuk apa tuh namanya uh, bergabung bersama kegiatan-kegiatan KBRI -kegiatan jadi mereka merasa bahwa KBRI itu tuh rumah gitu jadi rumah mereka, sebenarnya menurut saya itu juga salah satu nilai plus menjadi seorang wanita sih bu, bukan begitu bu? Saya, saya juga lihat itu ya dari dubes-dubes yang ada tuh mereka bisa menjadi figur ibu bagi masyarakatnya uh -huh. gitu loh. Uh, saya, apa, uh, walaupun saya saya punya, uh, saya tidak punya anak secara, secara apa, uh, istilahnya anak sendiri yang saya lahirkan gitu ya. Uh -huh. Jadi uh, kalau boleh dibilang. Uh, ya saya juga hanya melihat dari teman-teman dari kakak-kakak gitu bagaimana mereka uh, berkomunikasi dengan anak-anak mereka gitu ya jadi uh, saya juga belajar dari mereka dari teman-teman yang punya, uh, punya putra-putri gitu saya melihat bahwa pendekatan sebagai ibu itu lebih efektif gitu untuk merangkul terutama masyarakat terutama mahasiswa gitu nah itu yang saya lakukan dan saya saya juga senang bergaul sama mereka karena kalau udah bergaul sama yang muda-muda saya ke kebawa muda gitu jadi betul sih bu iya kan jadi ya udah seneng aja saya dari waktu di Shanghai kemudian di di mana di di Polandia kalau di Shanghai kita memang karena masyarakatnya gede ya hmm. jadi kita sampai ke jadi kita mengadakan raker dengan raker dengan pp ppi, wow. PPI di, di di sekitar di wilayah timur, jadi uh -huh. di, di akredit di wilayah akreditasi Shanghai itu dua kali selama saya di disini kita mengadakan raker, jadi eh, pengurusnya kita undang, kita biayain, kita kasih penginapan uh -huh. kemudian eh, kita raker, kita brainstorming aja apa yang kalian lakukan apa yang bisa kita lakukan bersama, yuk kita lakukan bersama itu aja gitu dan udahnya ya saya nikmatin makan-makan sama mereka, foto-foto sama mereka gitu kan, itu aja sih saya sih eh, apa uh, saya belajar dari ibu-ibu uh, duta besar yang lain bagaimana yeah. mereka mendekati masyarakatnya dengan ber, ber apa, berperan sebagai ibu mereka kalau saya tadi hmm. mbak Nia bilang ada yang bilang uh, saya sebagai ibu mereka saya senang sekali ya karena uh, apa you made my day gitu That, that's uh, the, apa uh, uh, komennya dari temannya itu made my day karena buat saya uh, saya waktu itu masih belajar dan kebetulan baru setahun saya di Polandia kemudian kan pandemi. Iya. Jadi artinya ya peran peran saya itu akhirnya saya lakukan dengan melakukan um, apa uh, ngobrol mingguan lewat nah uh, lewat uh, Zoom virtual. Itu. Ya. Iya. Itu saya juga saya, yang diceritain satu-satu mereka gimana gitu. Iya bu, wah sahabat kamu Luput. Sahabat kamera yang belum tahu, Ibu Nining. Jadi nanti jangan lupa nonton podcast ini di apa? di YouTube-nya Kementerian Luar Negeri, uh, MOFA Indonesia. Karena kalian harus lihat nih, gimana sih cantiknya Ibu Siti Nugraha Maulidia ini. Uh, beliau adalah kalau di kalangan kami wanita-wanita diplomat, uh, merupakan salah satu role model, Bu, uh, nah. buat kami. Jadi kalian harus nonton ya pokoknya YouTube-nya seperti apa nanti ya, uh, ditunggu loh di YouTube Mova Indonesia Nah ibu ini mungkin pertanyaan terakhir nih bu Karena waktu kita kan emang ya. gak banyak bu Nah bu uh, peran wanita nih bu sebagai uh, good global citizen Maksudnya peran wanita Indonesia sebagai good global citizen Kita masih bisa berbangga diri gak sih bu sebagai seorang wanita Karena kan kalau misalnya dulu kita tuh ada ibu Raden Kartini uh, Yang bisa membuat kita bangga menjadi seorang wanita Nah kalau sekarang bu gimana bu? Apakah kita masih bisa berbangga, bu, sebagai oh, warga Indonesia? Of course, kita bangga dong. Kita sebagai warga Indonesia, kita punya role model yang yang uh, bisa di, yang yang tidak hanya satu dua. Misalkan uh -huh. kita pernah punya ibu uh, presiden perempuan, ibu Megawati. Itu sih the role model. Kita punya uh, pada saat sekarang kita punya Menteri Luar Negeri yang uh, apa yang yang sangat, sangat tough gitu, ya, uh -huh. yang yang yang very apa uh, very able gitu. Uh, kemudian kita juga menteri keuangan kita juga dinilai sebagai one of the uh, the best finance minister in the world gitu ya tetapi uh, tidak hanya karena kita punya Romo model tapi saya pikir kita harus bangga juga sebagai uh, warga negara Indonesia ya karena uh, kita Indonesia adalah one of the biggest Uh, country uh, economically uh, kita uh, apa part of the G20 uh -huh. the biggest 20 economy we are going to you know uh, going forward to become the fifth becoming the fifth largest economy uh -huh. you know uh, pertama itu tapi kita juga perempuan Indonesia kita uh, apa kita terkenal karena kita uh, kita tuh Ka, uh, we came from the diverse cultural, uh, apa, uh, our background is uh, with, the, with the really rich uh, cultural diversity and we are used to um, apa uh, bergaul dengan berbagai kalangan gitu, jadi kita uh, kita bangga dengan background itu, kita punya perspektif yang lebih luas dibandingin uh, uh, mungkin teman-teman kita atau uh, apa, uh, teman -teman orang asing kita yang, teman-teman uh, orang asing yang uh, back culture backgroundnya sangat homogenes gitu kan, kalau kita kan sangat heterogenes jadi perspektif kita juga uh, cenderung lebih luas dalam melihat segala sesuatu, jadi uh, Uh, dis, apa, selain kita punya role model yang bagus yang bisa kita banggakan, tapi kita juga harus bangga karena we are Indonesian uh, women. Uh -huh. Itu yang yang saya pikir juga uh, apa confidence kita harus kita kita, uh, kita artinya you, kita nggak per, uh, perlu mencari-cari apa sih yang perlu kita banggakan. You are an Indonesian uh, women and because of it you have to be proud iya bu, nah bu ini pertanyaan terakhir, deh. tadi terakhir sekarang terakhir, <laughs> jadi tapi benar bu terakhir banget, terakhir banget bu okay. uh, buat wanita-wanita muda Indonesia di sana bu, yang masih bingung, gimana sih saya bisa berkontribusi jangankan buat dunia misalnya buat hidup saya sendirilah atau buat lingkungan paling kecil lah di sekitarnya dia uh, apa yang ibu bisa bilang ke mereka apa yang ibu bisa hey kamu bisa atau apa, silahkan ibu well, buat uh, Buat yang masih muda banget ya yang dia bilang, yang tadi kata mbak dia bilang buat saya sendiri saya gak tahu apa gitu kan uh -huh. uh, try to do everything uh, the best you can uh, and uh, apa uh, jadi mungkin sekarang gini ada yang di hadapan, apa yang harus dikerja di depan apakah itu menyapu ataukah itu cuci piring do as, uh, as, as, as good as you can uh -huh. ya Uh, try you do your best, uh, and then good thing would come a long way. Itu pertama. Untuk yang uh, yang sudah pada posisi yang mungkin kita sudah bisa punya pengaruh terhadap lingkungan gitu. Uh, put yourself um, in a position where you you you you, uh, you know uh, try to uh, be more artinya uh, gini, be more uh, kind to our peer. Uhum. perempuan, kadang-kadang soalnya saya nggak sedikit yang banyak yang denger ya biasanya yang yang, yang mempersulit uh, apa kesetaraan gender itu, atau bukan persulit mempersulit majunya perempuan itu adalah perempuan sendiri gitu iya, bu. Uh, so, iya, so try not to be one of them gitu uhum. ya uh, karena seperti ibu Menu uh, sebutkan, investing in women is investing in the future uhum. so i think uh, that's that's one of the thing that saya, saya, apa, saya pikir perlu kita lakukan jadi dimanapun uh, uh, kita berada there always a role that you could play uh, to uh, empower the woman uh, apakah itu di keluarga terkecil apakah di keluarga lebih besar atau di lingkungan kerja gitu. Jadi kalau misalkan um, taruhlah misalkan belum punya uh, anak buah gitu ya. Oke, okay, kalau gitu berarti kalau misalnya kita main temenan misalnya if you see some uh, some of your female friends need your help Help them first before you help uh, men yang mungkin juga sama-sama membutuhkan gitu loh. Uh -huh. Jadi uh, that's that's the first thing. And then when you go up to the later, then you know you you you, you, you try to be more um, apa affirmative uh, affirm uh, in terms of. Uh, apa memajukan uh, teman-teman kita adik-adik uh, kita uh -huh. yang perempuan. Iya, berarti harus saling bantu ya bu. Betul, jangan sekali. saling sikut-sikutan kalau bahasanya mah jangan sa, jangan sikut-sikutan sama siapapun nggak usah sikut-sikutan deh. Pokoknya bekerja apalagi itu. sama perempuan. Beker dia terbaik nggak usah lihat kiri kanan, nggak usah loh no, saya udah kerja gini saya cuma segini gitu oh kalau kalau kalau negeri sih kok saya udah kerja keras kok saya nggak pernah dikasih, <laughs> dikasih spj akhirnya misalkan no the, the uh, uh, bos kita atasan kita akan melihat seberapa seberapa tekun kita belajar kita oh. bekerja kita uh, mengerjakan tugas kita and uh, the the reward buatkan uh, apa uh, on its own time iya yeah. Baik Ibu, Ibu Nining, terima kasih banyak waktunya untuk kita Sala -sala. di podcast ini. Saya yakin obrolan ini sangat akan sangat bermanfaat buat teman-teman juga. Paling enggak untuk membuka wawasan bahwa ternyata pekerjaan diplomat itu yang enggak cuman yang tadi bu yang dansa-dansa, sipping wine dan segala macam. Kita bahkan kornya sekarang ke perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. itu Salah, satu itu. salah satunya. Betul. E, sebagai penutup, bu saya akan membaca penggalan. Surat raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abandon yang ditulis pada September tahun 1901. Beliau menulis, "Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang tertindas." ditanya dan tim podcast pamit dulu sampai jumpa lagi.